Berangkatnya penuh semangat, diisi dengan doa, diisi dengan istighfar, tantangan-tantangan bisa dilewati, gitu kan? Itu ada kenikmatan tersendiri. Beda kalau kita berangkat tuh nggak pakai motivasi iman tuh lain. Baru lihat mendung sedikit, ah, mendung hujan kayaknya, hujan ustaznya juga belum tentu jadi, nggak berangkat tuh. Padahal yang mendung itu suasana hatinya. Itu kan? Bukan kejadian di alamnya. suci Allah dan mudah bagi Allah untuk menggeser mendung menjadi cerah kembali. Langitnya cerah hati dia yang mendung kan? Itu. Uh, itu jadi persoalan uh, makanya ketika akan berangkat kalau imannya itu kuat maka nanti iman memberi motivasi kan istrinya Fir'aun ya dilahirkan Fir'aun dilaknat oleh Allah tapi istrinya kan dirahmati oleh Allah Asia itu kan ya ketika akan meninggalkan dalam sakaratul mautnya dan diancam akan disiksa oleh Fir'aun itu apa doa beliau Robbi benili Indaka endak fil jannah wa najjimi Fir'auna wa amali ya Allah ya mohon tampakkan kepadaku tempat pulangku di surga dan selamatkan aku dari siksaan Firaun ini, untuk memberi contoh kepada insan beriman, ya supaya kuat dalam iman itu supaya tidak takut mempertahankan iman itu, maka apa yang terjadi yang menarik adalah Allah tampakkan dulu tempat pulangnya, surganya itu istananya di surga maka beliau senyum, karena ada konfirmasi hasil dari amal solehnya ketika itu senyum, Firaun dislike Iya <laughs> kan bahasa sekarang kan, ya ada like, share, and comment. Ada yang dislike, kalau sudah dislike, komennya nggak bagus kan, ya kan? Makanya baca sejarah itu, baca sejarah banyak nanti kisah-kisah disampaikan. Firaun dislike, maka dia komen yang jelek tuh. Ini perempuan katanya nggak dianggap istri lagi. Ini perempuan katanya, ya perempuan mau disiksa kok senyum. Firaun nggak bisa melihat karena kan nggak ada iman dalam dirinya. Ya Ahli iman itu bisa merasakan kemuliaan itu Makanya kalau anda melihat orang baik Di sekaratul maut Kemudian dia misalnya akan meninggal Ya dia senyum, dia baik Kan ada getaran pada jiwa kita ya Nah orang belum beriman tuh gak bisa lihat itu. Jangankan yang sekarang Coba anda buka lihat-lihat Youtube Bisa orang-orang baik Ketika sedang sholat jatuh gitu kan Ya bukan yang skenario-skenario ya dan Sekarang banyak yang skenario-skenario itu Untuk tunjukkan cerita Ini kisah yang benar-benar terjadi sedang pengajian, bertanya apakah kalau meninggal berjumpa dengan Rasulullah dijawab, mungkin insya Allah langsung meninggal kan? ada yang ketika sholat, ada yang ketika baca Qur'an kita menyaksikan itu saja, ada getaran di jiwa itu konfirmasi iman nah ini ditampakkan langsung maka kata Fir'aun waktu itu ya dan di, di, dicatat dalam sejarah ini perempuan mau disiksa kok, ketawa katanya senyum, maka tersenyum dan wafat sebelum disiksa wafat, jadi kalau sudah meninggal kan gak merasakan apapun, dia kan sudah selesai, jasadnya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi ditampilkan nilai-nilai kemuliaannya. Nah yang mau saya katakan, pahala itu akhirat. Konfirmasinya saat syakaratul maut. Dunia itu keberkahan. Jadi kalau hidup, cari berkahnya. Dan insya Allah kalau niat kita benar, kembali ke niat. Kan saya sedang terangkan tentang niat itu tadi. Kalau niat kita benar sejak berangkat dari rumah untuk mendapatkan ridha Allah. Belajar itu bertakarub kepada Allah. Tujuannya dua. Satu menguatkan iman, kedua meluaskan pengetahuan. Itu amanat pesan penting di Quran surah ke-58 ayat ke-11. Dan ayat itu dibuka dengan majelis ilmu. Ya Jadi ketika datang ke majlis itu Niatnya dua, niatkan satu supaya mendekatkan diri kepada Allah taqarrub, meningkatkan iman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 Itu kan bukan kejadian di alamnya. Maha suci Allah dan maha mudah bagi Allah untuk menggeser mendung menjadi cerah kembali. Langitnya cerah hati dia yang mendung kan? Gitu. Nah, itu jadi persoalan. Nah, makanya ketika akan berangkat kalau imannya itu kuat, maka nanti iman memberi motivasi. Kemudian yang kedua meningkatkan pengetahuan. Supaya antara iman dengan ilmu itu ada keseimbangan. Nah kalau itu sudah dilakukan, dari sejak anda berangkat berkahnya turun. Bukan pahalanya, berkah. Kalau pahala itu dituliskan. Dikonfirmasi konfirmasi saat di akhirat. Apa di antara keberkahannya? Man tariqan ilma, sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah, ilmi. setiap langkahnya diperintahkan oleh Allah untuk menuliskan kepada para malaikat, tuliskan untuk meringankan langkah dia ke surga. Itu nanti dikonfirmasi di akhirat. Tapi yang paling menarik adalah para malaikat membentangkan sayapnya memberikan ridha kepadanya nah ribanya malaikat tuh banyak mengaminkan doa beristighfar, memohonkan ampunan kepada Allah ya untuk orang-orang yang berangkat itu jadi mahal, nah itu yang menjadikan kita terjaga dari keburukan makanya orang kalau rajin datang aja ke madis ilmu, rajin datang aja rajin datang, walaupun mungkin belajarnya ya sekian persen sekian persen, tapi demi Allah saya katakan kalau niatnya benar akan terjadi perubahan dalam hidupnya, karena ada berkah tadi Ya, berkah tadi. Dan kalau dia terikat nanti dengan gurunya dalam kebaikan, ada doa yang mengalir dan sebagainya, nanti ada keberkahan bertambah lagi. Makanya para ulama itu membuat bab-bab khusus hubungan murid dengan guru, murid dengan murid, hubungan murid dengan tempat belajar, ada semua babnya. Ya, dan di Islam itu itu keindahannya. Itu keindahannya. Ya, karena itu saya berpesan Mumpung masih kita ingin mengawali kajian, maka perbaiki niat, tajdi dunia Perbaiki niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menambah pengetahuan Nanti perhatikan apa yang terjadi pada kehidupan kita, akan terjadi perbedaan dalam hidup Jelas?